Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'duh Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Tentunya dalam rangka belajar mengurai hukum-hukum tajwid yang tergandung di dalam Al-Quran Atau belajar cara membaca Al-Quran dengan benar dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas satu hukum tajwid Yaitu bagaimana cara membaca ketika berhenti Atau ketika wakaf pada huruf qolqolah yang bertajdid Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membaca atau cara berhenti ketika wakaf. Ketika berhenti maksudnya pada huruf kolah yang bertajdid Dan insya Allah kita akan mengurai semua hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Imran ayat ke-21 Mari kita mulai dan kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim A'udz Billahi lahimina al-Shaytanir Raajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. innaal bi aayahatillah. Terdapat nun yang bertasjid Hukum bacaan gunah musyadadah Membacanya didengungkan dua harikat Innaladhi Di hukum bacaan Muttabi'i Karena ada ayat sukun yang diawali Baris kasrah pada huruf zal Panjangnya huruf zalnya dua harikat Lahdi na Di sini hukum bacaan maktabi, karena ada waw sukun yang didahului baris dommah pada huruf ro. Panjangnya bunyer rohnya dua harokat. Yakfuru nabiyya. Ah. A. Hukum bacaan mad badal, karena adanya harokat berdiri tegak pada huruf alif membacanya dipanjangkan dua harkat Ayah ya di sini hukum bacaan matabi'i kalimi panjangnya dua harkat bi selanjutnya di sini lafad Allah dibaca dengan tipis artinya dibacalah tidak dibaca tebal atau tidak dibaca Allah karena huruf sebelumnya yaitu taknya berharkat kasrah maka harus dibaca dengan lah. Kalau huruf sebelum Lafadz Allah ini berharkat selain kasrah baik itu harkat domba atau harkat fat maka dibaca tebal atau dibaca Allah. Bi-ayatillahi wa yaqo, wa yaqo terdapat hukum bacaan kol-kolah <Sessizia> surah. Karena adanya huruf qaf atau huruf qolqolah yang sukun berada di tengah-tengah kalimat. Maka cara membacanya dibaca dengan pantulan kecil. Hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dombah pada huruf lam. Panjangnya bunyi lamnya dua harkat kemudian di sini ada nun yang bertasdid hukum bacaan gunnah syamsiah karena nin di sini nun termasuk uh, huruf syamsiah selanjutnya di sini sebelum nun tasdid ada lam alif lam syamsiah karena jatuh sebelum huruf syamsiah yaitu Nun Maka cara membacanya Tidak harus dibaca Wayaqa'tulunan Nabi Nabi Ghyri Haqq Wayaqa'tulunan Wayaqa'tulunan Wayaqa'tulunan murunabil khis timinan nas wa <tuh> kemudian di sini terdapat hukum bacaan qalqalah kol surah karena adanya qaf yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil wa <tuh> Waqtulu. Selanjutnya ada hukum bacaan maktabii karena ada wau sukun yang didahului baris dommah pada huruf lam. Panjangnya bunyi lamnya dua harokat. Wa yaqatulul nallazi di hukum bacaan maktabii karena ada yau sukun yang diawali baris kasroh. Panjangnya bunyi zlnya dua harokat. Lahdi na ya muru ruh. Hukum bacaan maltaubiyi, Karena ada waw sukun yang di baris dommah pada huruf rok. Panjangnya bunyer roknya dua harkat. Ya muru nabilluqti minan. Minan di sini terdapat hukum bacaan guna syamsiah, karena ada alif lam syamsiah jatuh sebelum huruf syamsiah yaitu nun. Kemudian nunnya tersebut bertasdid, maka cara membacanya bunyi nun yang di sini diilhamkan ke nun syamsiahnya dan didengungkan selama dua harkat dengan cara. Bunyi non yang pertama dimasukkan ke non yang nomor dua dengan cara didengungkan, minan dengung, dan dipanjangkan dua harukat. Minan, nasifah bersyiruhum. Nah, hukum bacaan Moktobi'i karena adanya. Huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf nun. Nsifashiruhum. Selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf b. Cara membacanya bunyi mim di sini didengungkan atau bunyi humnya didengungkan. Kemudian dipanjangkan selama dua harikat فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَا ذَا hukum bacaan matabi'i Karena ada huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf dhal Panjangnya bunyi dhalnya dua harikat بِعَذَا bin أَلِيمُ Azabin Terdapat hukum bacaan Ibuhar Halki Karena adanya Tanwin Kasroh pada huruf Ba Yang bertemu dengan huruf Hamzah Yang berupa Alif Di Lafad Alim Cara membacanya Bunyi Tanwin di sini dibaca dengan Terang dan jelas Serta tidak boleh mendengung Bi Azabin Alim فَبَشِّرُهُمْ Lim di sini terdapat hukum bacaan مَطْعَرِدْ لِسُّكُونَ Kenapa? Karena adanya ya sukun yang diawali baris kasroh Ini namanya mat Akan tetapi mat tersebut bersambung atau bertemu dengan huruf mim yang mana huruf mim tersebut disukunkan Harus disukunkan dengan alasan berhenti Maka cara membacanya ketika menjadi maqarik lisukun Bunyi lim boleh dibaca dua, empat atau enam harukat Bi bin alim sahabat Al-Qur'an dan pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, seperti di awal pembukaan tadi, bagaimana caranya membaca pada huruf qalqalah kol yang bertasydid ketika berhenti atau ketika diwaqafkan. Seperti contoh di sini haqq. Misalkan dalam lafaz atau kalimat haqq ini diberhentikan bi ghairi haqq walaupun di sini tidak harus berhenti karena di sini tanda wooffnya yaitu bertanda lam dan alif yang menunjukkan tidak boleh berhenti. misalkan ketika berhenti Bagaimana caranya maka cara membacanya sebelum masuk ke huruf qkolalahnya maka huruf sebelum kol -kolah tersebut harus ditahan, selama satu harkat kemudian masuk pada huruf kolokola tersebut setelah masuk pada huruf kolokola tersebut misalkan seperti ini biroirihak nah, itu tahan dulu haknya atau huruf sebelum kolokolahnya ditahan baru masuk ke huruf kolokolahnya biroirihak nah, kok selanjutnya karena di sini berhenti pada huruf kolkola atau disukunkan huruf kolkola tersebut berada di, di akhir kalimat maka harus dipantulkan dengan pantulan yang kuat bi <Sing> kok jadi jangan bi-ghoi <Sing> harus memantul dengan pantulan kuat ketika berhenti dan sebelum masuk ke huruf kolkolahnya atau ke huruf koknya maka harus ditahan dulu huruf yang sebelum huruf kolkolah tersebut biroi riha kok ya seperti itu sahabat Alquran dan pecinta Alquran sampai di sini pembelajaran urayan tajwid pada ayat 21 Surah Al-Imran Mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullahu khairan jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh